Halo guys, Muji Kurniawan di sini Dan saat ini saya beserta istri sedang berada di kota Surabaya guys Kota terbesar kedua di Indonesia, selain Jakarta tentunya Ya, saat ini tepatnya saya dan istri sedang berada di depan Mall BG Jengsen Salah satu mall di pusat kota Surabaya Karena kami akan menginap di dalam Mall BG Jengsen ini guys Ya, betul kami ada acara di Surabaya, sehingga kami memutuskan untuk menginap di dalam mall ini, guys. Dan untuk masuk ke dalam mall BG Junction ini, kita diharuskan untuk mencuci tangan terlebih dahulu, guys, karena masih dalam situasi pandemi. Ya, ini tampak istri dan saya sudah memasuki mall BG, BG Junction dari pintu selatan mall, dan untuk menuju ke tempat menginap kami guys uh, karena kami belum pernah menginap di tempat ini kami bertanya kepada salah satu penjaga stand di mall ini guys dan mereka mengalahkan kami untuk memasuki hotel tempat kami menginap itu melalui akses lift yang ada di sebelah kiri dari pintu masuk selatan mall BG Jengsen ini guys ya. dan saat ini Uh, saya dan istri sedang berjalan Menuju lift Yang berada di sebelah kiri mall Ya dan itu sudah terlihat guys Ada bannernya guys uh, Dengan tulisan yang cukup besar Memberitahukan bahwa Lift ini merupakan akses Untuk menuju ke hotel Yang bernama Choice City Yang berada di dalam mall BG Junction, Tepatnya di lantai 9 mall ini guys Atau di atas mall hotelnya guys jadi ceritanya saya dan istri uh, sudah booking hotel melalui aplikasi online uh, Karena kita kebetulan ada acara di Surabaya yang mengharuskan untuk menginap Jadi kita memutuskan untuk bermalam di hotel Choice City yang berada di dalam mall BG Jengsen ini guys Karena hotel ini unik guys Hotelnya berada di dalam mall dan harganya cukup terjangkau untuk kantong kami yang pas pasan guys Ya ini kami sudah memasuki lift panoramik atau lift panorama alias lift yang tembus yang bisa melihat pemandangan di luar lift ya dan kita sudah naik guys dari lobi mall tadi di dari pintu selatan mall Begejangsen menuju ke lantai 9 dari Begejangsen ini guys alias menuju ke hotel Choice City yang berada di atas mall Begejangsen Hotel Joy City ini sudah kami booking sebelumnya, guys. Melalui aplikasi online dengan harga Rp untuk satu malamnya, guys, untuk satu kamar dengan kapasitas maksimal dua orang. Dan ini, kita sudah memasuki lobi hotel. Uh, saya akan menemui resepsionisnya untuk melakukan check-in. kore mau check-in yang atas nama Muji Kurniawan ya itu tadi uh, saya sudah check-in guys dan sudah terverifikasi di sistem komputer hotel ini sehingga saya dapat uh, segera menuju ke kamar hotel untuk istirahat guys Nah, untuk check-in di hotel Choice City Mall bagi ini guys Itu sesuai dengan Aturan perhotelan di Indonesia Check-innya dimulai dari jam 2 sore Sampai dengan Jam 12 keesokan harinya untuk check-out guys ya, Dan ini Kami mendapatkan kamar Bernomor 111 Yang letaknya kebetulan tidak Jauh dari posisi lobby hotel Tadi guys Ini uh, Nah, kami sedang berjalan menuju kamarnya Mencari-cari Nah kemungkinan kamarnya itu ada di ujung sana guys Ya, uh, Sepertinya sudah dekat kamarnya uh, Kalau melihat uh, tampilan lorong hotelnya sih Cukup bagus ini guys Walaupun kelasnya bintang 3 Tetapi cukup bagus Dan yang pasti harganya ya terjangkau lah hanya ribuan guys gitu ya ini kita sudah sampai depan kamar cocok satu satu, satu. dan istri pun uh, mendekatkan kartu kunci atau kikatnya ke pintu hotel untuk membuka dan kemudian memasukkan kartu kuncinya ke tempat kartu di sebelah belakang pintu hotel untuk menyalakan sistem kelistrikan di dalam kamarnya guys dan inilah tampilan kamar dari yang kami pesan di choice city hotel di lantai 9 mall bg jangshen ini kelas yang kami pesan ini kelasnya kelas deluxe twin guys dengan adanya lampu-lampu lampu-lampunya lampu fungsi normal semua kamarnya cukup bersih Tempat tidurnya cukup besar ini guys Untuk kita berdua guys Ada TV juga tadi Ada Itu kamar mandinya Dengan kloset duduk Dan ada AC ACnya cukup dingin guys Nah Ini juga ada TV Ada meja kerja dengan kursi Dan juga disediakan uh, Teko listrik Sehingga kita bisa membuat minuman panas Di kamar ini guys Dan yang saya suka dari kamar ini itu ada Relief-relief itu guys Relief kota Surabaya tua guys Nah Mumpung kita ada Menginap di dalam mall, Maka saya dan istri memutuskan untuk Jalan-jalan uh, Atau turun ke bawah Turun ke, ke mallnya di bawah Itu untuk Ngemol dulu lah guys Karena ya kita cukup lama Nggak ngemol sih akibat pandemi covid Jadi kita ngemol-ngemol dulu Curi-curi waktu Uh, sebelum kita melakukan kegiatan Di Surabaya ini kita curi-curi waktu nge-mall dulu Dan karena hotelnya kebetulan menjadi satu dengan mall Atau berada di atas mall Jadi enak guys aksesnya guys Mau nge-mall tinggal turun aja ke bawah gitu Mau cari makan atau mau belanja apa Kita tinggal turun ke bawah aja Gitu guys Nggak ruwet lah Iya gak Dan ini adalah suasana terbaru dari Situasi terbaru dari Mall BG Junction di Jalan Bubutan, tepatnya di Kota Surabaya. Ya, mallnya ya gak terlalu rame, tapi ya juga cukup ada pengunjung lah yang lagi ngemall ini guys. Nah, juga ada ATM center itu guys, jadi kita nggak usah nggak usah bingung kehabisan uang tunai di mall ini karena ada ATM centernya kita bisa ambil asalkan tabungan kita ada saldonya guys tentunya ya dan ini saya dan istri memutuskan untuk kembali naik ke atau kembali ke hotel naik ke atas setelah puas ngemol kita memutuskan untuk naik ke atas kembali ke hotel kembali ke kamar untuk beristirahat Mengumpulkan tenaga untuk acara yang akan kita lakukan berikutnya ya. Ini kita udah balik ke atas Balik ke hotel setelah puas nge-mall di bawah hotel Dan kita sudah capek ini guys Mesti istirahat mau tidur Karena sudah malam Ya Ini kondisi di akses lift di hotel di sebelah lobi Cukup bagus guys. Dengan ornamen, ornamen atau relief-relief Surabaya kota tuanya guys. Mantap lah pokoknya. Jadi uh, dengan harga 200 ribuan uh, hotel ini cukup recommended lah guys. Oke okay, guys sekian dulu video ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dan makasih ya sudah nonton. Bye bye. Terima kasih.